Selamat bertemu kembali para kolega dan para sahabat saya yang baik yang sekarang tengah mengikuti program S3 di kajian budaya di Udista 11 Maret. Apa yang harus Anda lakukan untuk memulai menulis disertasi? Tadi kita banyak berbicara tentang hal-hal sehubungan dengan subjek meter. Ya, sudah barang tentu subject meter itu ya merupakan soulmate atau ya punya chemistry dengan apa yang anda lakukan anda harus mencintai subjek itu dengan pahit karena dengan mencintai itu anda setiap hari pasti merindukan ingin selalu berdekatan dan ingin selalu ya mengagungkan apa yang anda cintai tersebut maka dari itu pilihlah subjek matter yang kira-kira fashionable dengan anda ya setelah Anda menemukan subject meter, tentu di dalam subjek meter itu Anda mesti tidak semuanya akan Anda tulis ya. atau Anda akan teliti, tapi pilihlah focus of interest. Jadi focal point yang akan Anda tulis itu harus dibatasi supaya Anda dapat mengerjakan eh, penelitian itu tidak terlalu lama, tetapi juga memudahkan Anda untuk berpikir secara lebih Praktis, lebih simplistik ya. Dan kalau Anda sudah menemukan fokus, f interestnya, subjeknya sudah ketemu, fokusnya sudah ketemu, kemudian Anda harus menemukan juga apa yang akan anda lakukan yang kita sebut sebagai predikat di dalam predikat itu ya, banyak hal yang bisa anda lakukan tergantung pada fashion anda mau mengerjakan sesuatu yang bagaimana dan ini merupakan satu ya, focal point atau ya, fokus yang akan anda tulis dan di dalam fokus itu anda perlu ya membatasi diri Meskipun fokusnya itu banyak, tetapi ya yang berkaitan erat dengan uh, pekerjaan yang tengah Anda lakukan sekarang ini itu akan lebih baik. Maka dari itu fokus of interest ini perlu Anda uh, terjemahkan apa kira-kira yang akan Anda tulis dan apa yang Anda ingin teliti. Jadi jangan kemana-mana ya fokus itu saja dibatasi ada tiga empat uh, problematik yang ada di situ yang nantinya akan anda cari jawabannya ya predikat itu adalah memerintahkan kita ya, untuk dapat melakukan kajian itu berikutnya adalah keterangan ya keterangan itu bisa keterangan waktu bisa juga keterangan tempat bisa juga keterangan uh, bersangkut dengan subjek dan predikatnya tergantung pada anda. Apabila anda ingin mencantumkan subjek matter di dalam judul, maka fokus interestnya sebaiknya diletakkan di dalam subjudul, ya, agar supaya akan lebih uh, jelas. Dan di sini anda dituntut juga untuk uh, menyebutkan tujuan anda di dalam penelitian ini apa. Bukan tujuannya untuk memperoleh derajat. Doktor, ya, bukan itu maksudnya. Penelitian ini dilakukan ya, di dalam platform kajian budaya merawat keindonesiaan. Maka, di situ juga Anda dapat memberikan satu kontribusi pemikiran terhadap fokusnya di mana yang mau Anda sumbangkan, atau pikiran kontribusi apa yang Anda sumbangkan kepada merawat keindonesiaan itu. Ah.